Sinar cahaya yang cemerlang menyebar di langit dan tampak seperti matahari baru saja terbit. Ini menyebabkan banyak orang tanpa sadar menyipitkan mata mereka. Namun, meskipun sakit menyengat, mereka masih dengan kuat menahan rasa sakit dan menatap tajam ke langit. Bagaimanapun, semua orang ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan antara dua legenda Daosek. Ying Xuanzi menatap langit dengan penuh perhatian, mengingat kekuatannya dia secara alami dapat dengan jelas melihat pemandangan yang terjadi di dalam pilar energi liar dan keras. Oleh karena itu, dia secara pribadi melihat pilar cahaya energi besar, yang tampak seperti pilar yang dapat menopang langit, menabrak dengan keras ke bawah sebelum mendarat di tubuh Zultong. Energi menakutkan di dalam adalah sedemikian sehingga bahkan seorang ahli yang telah menyentuh reinkarnasi tidak dapat menahannya. Energi liar dan dahsyat menyerang kerangka hitam Zoutong seperti air banjir. Setelah itu, ruang di sekitarnya hancur. Segera setelah itu, banyak retakan kecil mulai muncul secara diam-diam di kerangka hitamnya. Retak-retak, retak itu mungkin tampak kecil, tetapi mereka menciptakan efek domino. Segera setelah itu, banyak retakan mulai muncul pada tubuh iblis yang kokoh itu, yang telah berulang kali menggagalkan Lindong. Dalam waktu singkat, retakan menyebar ke seluruh tubuh Zultong. Aura iblis jahat dan kental dipancarkan dari dalam kerangka hitam. Namun, mereka benar-benar menguap oleh energi yang menakutkan. Saat aura iblis terus-menerus menghilang, senyum perlahan muncul di wajah Zultong. Setelah itu, energi liar dan keras turun sebelum tubuhnya akhirnya hancur berantakan. Pilar cahaya bersiul sebelum akhirnya mendarat di tanah yang jauh. Segera. Tanah bergemuruh dan berguncang, sebelum jurang sedalam seratus ribu kaki terbentuk dengan keras. Ternyata seluruh jajaran gunung diratakan dengan paksa, pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Setelah itu, mereka secara kebetulan melihat saat di mana tubuh Zou Tong benar-benar hancur. Segera, hati mereka bergetar. Apakah pemenang akhirnya diputuskan? Kabut hitam samar berkeliaran di sekitar tempat di mana tubuh Zou Tong dihancurkan. Sementara itu, tidak ada kehidupan yang dipancarkan dari dalam dan sepertinya Zou Tong telah binasa. Murid Daosek yang tak terhitung menghela napas pahit saat mereka menyaksikan adegan ini. Sementara itu, mereka semua memiliki emosi yang campur aduk di hati mereka. Meskipun Lindung muncul sebagai pemenang, mereka tidak dapat bersukacita. Sebaliknya. Kebencian dan kemarahan yang mereka rasakan terhadap gerbang Yuan menjadi lebih intens. Setelah semua, jika bukan karena para bajingan gerbang Yuan itu, mengapa Lindong akan menyerang Zhou Tong dan dipaksa untuk membunuh saudara sesama bela diri? Tian Yuanzi menatap langit dari kejauhan dengan ekspresi berbahaya. Sementara itu, cahaya hitam berkilau di matanya, berdiri di langit. Lindong juga menatap sekelompok kabut hitam segera. Dia mengepalkan tangannya dengan erat sebelum dia mulai merasa agak cemas. Menurut apa yang dikatakan Yan, Roh Yuan Zoutong harus bisa melarikan diri selama tubuh iblis itu dihancurkan. Namun, apakah serangan terakhirnya terlalu kuat dan akhirnya menghancurkan Roh Yuan Zoutong juga? Jangan khawatir, mari kita tunggu dulu. Dia dilindungi oleh spatial ancestral simbol dan seharusnya tidak terlalu rapuh. Suara yang terdengar di hati Lindong. Namun, Lindong bisa mendengar keraguan dalam suara Yan. Jelas, bahkan Yan tidak sepenuhnya yakin bahwa Zou Tong telah selamat. Meskipun Lindong merasa sedikit cemas di dalam hatinya, dia tahu bahwa mengkhawatirkan masalah ini akan sedikit berguna. Karenanya, dia perlahan-lahan menenangkan hatinya sebelum dia menatap dengan penuh perhatian pada kumpulan kabut hitam yang melayang. Gugusan kabut hitam yang melayang di udara tidak menunjukkan aktivitas lain. Namun, sama seperti Lindong akan kehilangan kendali, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Itu karena dia melihat sinar perak tiba-tiba muncul di dalam kabut hitam itu. Selain itu, samar-samar mungkin untuk melihat cahaya kemasan yang sangat lemah di dalam cahaya perak itu. Setelah itu, cahaya perak melilit cahaya emas yang lemah itu dan mulai melarikan diri dari kabut hitam. Ku mencoba melarikan diri. Namun, Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Tian Yuanzi tepat saat cahaya perak muncul. Kemudian, dia membentuk segel dengan satu tangan dan dengan dingin berteriak. Iblis Kaisar Lok berdengung. Kabut hitam yang melayang tiba-tiba melepaskan aura iblis yang menakutkan. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke depan. Sinar cahaya itu terjalin di sekitar satu sama lain dan samar-samar membentuk kunci iblis yang sangat jahat. Kunci iblis itu terjalin di sekitar cahaya perak dalam upaya untuk menutupnya lagi. Lindong, bertindak sekarang. Jika simbol leluhur tata ruang sekali lagi disegel oleh kunci kaisar iblis, tidak mungkin untuk menyelamatkan Roh Yuan yang kembali menjadi Zhou Suara cemasian tiba-tiba terdengar di hati Lindong. Lindong bertindak segera setelah suara yang terdengar. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat merugikan Zhou Sizzle-sizzle, cahaya hitam dan kilat merembes keluar dari lengan Lindong saat dia bergerak. Dalam sekejap, lengannya berubah menjadi cairan seperti kilat hitam. Kemudian, dia mengusap tangannya sebelum dia dengan paksa menembus kunci iblis jahat dan meraih cahaya perak. Ekspresi Tian Yuanzi menjadi suram setelah melihat ini. Segera, dia mengganti segel tangannya sebelum Iblis Kaisar Lok mengubah targetnya dan mencoba mengikis lengan Lindong. Enya, dengan ekspresi dingin di matanya, kekuatan dari dua simbol ancestral besar tiba-tiba meletus dari lengannya. Setelah itu, kekuatan agung itu secara langsung menghancurkan kunci Kaisar Iblis. Saat itu, Alasan mengapa Gerbang Yuan bisa menanam kunci kaisar iblis pada Zhou Tong adalah karena mereka sudah menangkapnya. Namun sekarang, Lindong dipenuhi dengan energi. Selain itu, ia memiliki dua simbol leluhur yang agung: batu leluhur dan banyak objek ilahi kuat lainnya yang dibuat untuk melawan Nemo. Karena itu, Tian Yuanzi pasti bermimpi jika dia ingin menggunakan iblis kaisar Lok untuk berurusan dengan Lindong. Lengan likuidasi Lindung dengan cepat ditarik dari kunci kaisar iblis. Melambaikan lengan bajunya, cahaya putih hangat melesat keluar dan membungkus iblis kaisar lok. Sizzle-sizzle, di bawah iluminasi dari cahaya putih, suara mendesis meletus dari dalam kunci kaisar iblis. Setelah itu, dimurnikan dengan cepat. Dalam beberapa menit, itu menghilang. Lindung diam-diam menghela nafas lega setelah dia melihat bahwa iblis kaisar lok dihancurkan. Setelah itu, dia mengarahkan matanya yang berbisa ke arah Tian Yuanzi yang tampak suram, sebelum keinginan membunuh muncul di matanya. Lampu di lengan lindung secara bertahap menghilang sebelum lengannya kembali normal. Lalu, dia perlahan membuka telapak tangannya. Setelah itu, orang bisa melihat cahaya perak berkilauan di dalamnya, sementara ria kuno dipancarkan. Itu adalah simbol ancestral tata ruang. Cahaya perak bergetar lembut pada saat ini. Setelah itu, cahaya menjadi lebih intens. Kemudian, cahaya kemasan yang sangat lemah perlahan naik dari dalam di dalam cahaya perak itu. Itu adalah Roh Yuan yang diremajakan oleh Zhou Tong. Meskipun Roh Yuan Tong dilindungi oleh simbol ancestral spasial, ia masih terluka parah. Dengan demikian, cahaya kemasan sangat redup dan bahkan fluktuasi sekecil apapun tidak dipancarkan. Rohyuannya telah menerima terlalu banyak kerusakan. Biarkan aku menyimpannya di batu leluhur dan memeliharanya. Dengan tingkat kultivasinya, seharusnya tidak sulit baginya untuk memulihkan tubuh fisiknya selama rohyuannya masih ada. Kata Yan, ya, Lindong mengangguk. Setelah itu, cahaya putih hangat melesat dari dalam tubuhnya sebelum membungkus simbol ancestral spasial dan cahaya keemasan lemah. Namun, Cahaya kemasan tiba-tiba bergetar tepat ketika yang hendak membawanya pergi. Setelah itu, cahaya kemasan meninggalkan simbol Ancestral Tata Ruang sebelum dia memasuki cahaya putih sendirian. Ini, Lindong sedikit terkejut saat melihat ini. Martial Junior Lindong, selama ini aku dilindungi oleh simbol Ancestral Tata Ruang. Namun, aku masih terkikis oleh aura iblis. Simbol Ancestral adalah objek ilahi alami dan mereka membenci aura iblis. Sampai sekarang, aku tidak dapat menggunakannya. Kamu sangat berbakat dan memiliki banyak simbol Ancestral. Karenanya, simbol Ancestral tata ruang akan jauh lebih bermanfaat di tangan kamu. Sementara Lindong tertegun, suara yang sangat lemah dan lembut tiba-tiba dipancarkan dari dalam cahaya putih. Setelah itu, suara itu dikirimkan ke telinga Lindong. Martial Senior, Tong, Lindong buru-buru berbicara setelah mendengar ini. Namun, cahaya kemasan sudah redup. Setelah itu, dibawa ke batu leluhur oleh Yan. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa menatap simbol ancestral tata ruang di tangannya dengan kerutan. Lindong, apa yang dia katakan benar? Saat ini, dia sudah terkikis oleh aura iblis. Meskipun simbol leluhur selalu melindunginya, Simbol leluhur memiliki aturan sendiri. Oleh karena itu, mencoba untuk secara paksa mengendalikan mereka hanya akan berakhir dengan menyakiti kedua belah pihak, kata Yan. Lindong ragu sejenak, meskipun simbol leluhur adalah objek yang luar biasa, Lindong sudah memiliki dua dari mereka. Dengan demikian, mereka tidak lagi memikat seperti sebelumnya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang menjadi milik Zoutong dan dia merasa agak tidak pantas untuk mengambilnya. Namun, bersikap bimbang pada saat ini membuatnya terlihat seperti orang munafik. Karenanya, dia mengangguk dan berkata, Aku akan menyimpan simbol Ancestral Tata Ruang untuk saat ini. Namun, aku akan mengembalikannya ke senior bela diri Zoutong setelah dia dimurnikan. Petik 2, Terserah Kamu, Selain Itu, kamu harus waspada terhadap orang-orang dari Yuan Get. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku merasa ada sesuatu yang salah. Yan mengangguk sebelum dengan cepat berkata, "Murid Lindong mengeras." Dia segera mengangguk sebelum dia menyimpan simbol ancestral tata ruang ke dalam tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan muncul di depan Ying Xuanzi sebelum dia berkata, "Tenang, masih mungkin untuk menyelamatkan senior bela diri Zou Tong." Joy akhirnya bangkit di wajah kelompok Ying Xuanzi. Setelah mereka mendengar ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Martin kecil membungkuk dan bertanya, "Sementara itu, kilatan dingin berkilauan di matanya ketika dia menatap tiga kepala besar gerbang Yuan, bahkan sepertinya niat membunuh di matanya begitu padat sehingga telah mengeras." Lindong tidak menjawab, namun ia juga mengarahkan perhatiannya ke interior gerbang Yuan yang diserap oleh aura iblis. Lalu, hawa dingin muncul di matanya. Haha, <tik> berdiri di atas gerbang Yuan. Tian Yuan Zi tersenyum tipis ketika dia mendeteksi garis pandang mereka. Lalu, dia berkata, pertempuran yang menakjubkan. Sepertinya ada legenda baru yang lahir di setiap generasi. Lin sepertinya kamu telah melampaui Zultong. Tong. Petik dua, Anjing Tua, giliran kamu berikutnya. Lindong menatap Tian Yuanzi tanpa emosi. Tian Yuanzi tersenyum. Sementara itu, ekspresi berbahaya di matanya tumbuh lebih padat. Setelah itu, dia melirik sejumlah besar ahli dari Yuan Destruction Lion sebelum dia mengangguk dan berkata, "Meskipun kamu berhasil menyelamatkan Zhou Tong, itu tidak masalah. Dia sudah memenuhi tujuannya. Selanjutnya, aku akan membiarkan kalian semua merasakan perayaan iblis." Petik 2 Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari mata tiga kepala besar setelah suara Tian Yuan terdengar. Setelah itu, mereka bertiga membentuk segel tangan sebelum tiga lampu iblis meletus dari tubuh mereka. Sementara itu, lampu-lampu iblis itu menghubungkan langit dengan tanah. Swash! Aura iblis hitam menyebar melintasi langit dan tanah. Segera, seluruh dunia menjadi gelap sementara angin dingin bertiup Segera setelah itu, Lolongan sengsara tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang Yuan. Semua orang menoleh hanya untuk menyadari bahwa tubuh para murid gerbang Yuan saat ini meledak. Kemudian, daging dan darah mereka bergabung dengan aura iblis yang lebat, yang melayang di seluruh tempat. Gemuruh, tanah di bawah tiba-tiba terbelah saat aura iblis merasuki tanah. Segera setelah itu, Aura Iblis kental menyebar sebelum beberapa makhluk mengerikan mulai perlahan merangkak keluar dari bawah tanah. Bagian dunia ini turun ke lautan Aura Iblis pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1212, Pesta Iblis Agung. Seluruh area gelap dengan cepat pada saat ini, Aura Iblis merasuki langit. Sementara Aura jahat dan dingin menyebar, menyebabkan ekspresi individu yang tak terhitung jumlahnya kuat berubah. Lindong menatap perubahan yang terjadi di depannya dengan ekspresi serius. Kemudian, dia mengarahkan perhatiannya ke interior Yuan Gate. Di daerah itu, suara ledakan rendah dan dalam masih terus dipancarkan. Bahkan, murid-murid Yuan Gate meledak menjadi kabut berdarah satu demi satu, sebelum aura iblis melonjak keluar dari dalam diri mereka. Ternyata tiga kepala besar gerbang Yuan sebenarnya kejam ini, untuk menghabisi kelompok Lindong. Mereka sebenarnya rela mengorbankan sebagian besar anggota gerbang Yuan mereka. Hati-hati. Di bawah tanah, Ying Huan-Huan pergi ke sisi lindung. Kemudian, mata birunya yang sedingin es menatap tanah yang retak. Di tempat itu, dia bisa merasakan aura iblis yang sangat agung. Cahaya hitam pekat perlahan berputar di dalam mata lindung seolah-olah mereka telah berubah menjadi lubang hitam. Segera setelah itu, Matanya melihat melalui banyak lapisan makhluk seperti iblis sebelum ekspresinya berubah secara drastis. Itu karena dia melihat sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari bawah tanah sebelum mereka muncul seperti binatang buas. Apa itu? Little Marten berseru. Aura iblis naik dari bawah tanah sebelum sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit bersama mereka. Semua orang melihat dan melihat banyak sosok yang sangat rusak. Sementara itu. Tubuh mereka sangat kokoh dan samar-samar menyerupai tubuh manusia. Namun, aura mereka yang sangat jahat memungkinkan semua orang untuk memahami siapa mereka. Mereka adalah Himo. Tetua pertama Zuli berteriak dengan suara yang dalam. Sebenarnya ada begitu banyak Himo yang disembunyikan di bawah Yuan Gate. Tidak. Mereka semua mayat Himo dan mereka harusnya mati Himo. Namun, Sepertinya tiga kepala besar Yuan Gate berhasil menggunakan beberapa teknik untuk mengendalikan mereka. Lin Dong menggelengkan kepalanya. Imo ini tidak memiliki kecerdasan di mata mereka dan mereka semua dipenuhi dengan haus darah dan kekerasan. Bahkan, mereka tampak seperti mayat pembunuh yang dikendalikan. Selama perang dunia yang hebat saat itu, sebagian besar Imo terbunuh dan dimurnikan. Karenanya, bahkan mayat mereka tidak ada. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada begitu banyak dari mereka yang tersembunyi di bawah gerbang Yuan. Sepertinya Yuan Gate pasti telah mengumpulkan mayat-mayat Timo -mayat selama bertahun-tahun. Rasa dingin meninggi di wajah cantik Ying Huan-Huan saat dia berkata, Hati-hati, meskipun mayat-mayat Timo -mayat ini mungkin tidak memiliki kekuatan yang sama seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup. Orang tidak boleh meremehkan mereka. Petik 2, Lin Dong mengangguk, saat ini. Pemandangan di depan mereka terasa seperti versi mini dari Perang Dunia Besar Kuno. Faktanya, para ahli dari zaman kuno itu mungkin menghadapi pasukan Yimo, yang jauh melebihi jumlah dan kekuatannya. Mengaung, imo itu meraung dengan ganas ke arah langit, sebelum mereka menatap para ahli di langit dengan mata mereka yang cekung. Segera setelah itu, mereka bergegas maju seperti gerombolan belalang dan menerbangkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit dari segala arah. Semuanya. Mari kita serang bersama. bunuh Imo itu dan hancurkan gerbang Yuan. Petik 2. Sekte Master Mojian dari Blade Sekte berteriak dengan keras. Segera setelah itu, aura pedang yang sangat tajam bersiul ke depan dan langsung meretas ratusan mayat iblis. Momentum mereka mengejutkan. Biaya. Serangan Mojian segera mengangkat moral para ahli dari Yuan Destruction Alliance. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan rasa takut yang muncul dalam hati mereka. Setelah itu, Yuan Power melonjak sebelum serangan turun dari segala arah. Sementara itu, mayat iblis itu jatuh dari langit seperti burung yang kehilangan sayapnya. Namun, segera setelah itu, bahkan lebih banyak mayat iblis yang keluar dari bawah tanah. Ada banyak ahli dari aliansi penghancuran Yuan. Karenanya, gelombang pertama mayat iblis gagal mendapatkan banyak keuntungan. Namun, situasi ini mulai berubah sebagai, aura iblis datang terbata-bata, mengaung. Beberapa kelompok aura iblis besar melonjak ke langit. Setelah itu, puluhan iblis kurus tiba-tiba keluar dari dalam. Meskipun mereka bertubuh kecil, kepadatan aura iblis mereka jauh melebihi mayat iblis dari sebelumnya. Terbukti, mayat-mayat iblis ini semuanya adalah himo jenderal ketika mereka masih hidup, yang benar-benar setara dengan para ahli panggung samsara. Saat ini, meskipun kekuatan mereka secara signifikan melemah, aura mereka masih sangat menakutkan. Mereka mengalami badai yang agung seperti serangan dan menyerang pasukan besar dari aliansi penghancuran Yuan. Setelah itu, aura iblis keluar sebelum banyak individu kuat terbunuh seketika. Dengan mayat iblis yang kuat bertindak sebagai barisan depan, mayat iblis di belakang juga mulai melonjak. Setelah itu, dua torrens bertabrakan, sebelum aura iblis dan Yuan Power memancar keluar secara manual. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Tuan Sekte, kalian semua harus pergi dan membantu. Hentikan mayat iblis yang kuat itu. Lindong melirik pertempuran kacau di langit. Mayat Timo Jenderal Iblis yang lebih kuat mengamuk dan mereka menciptakan banyak celah di garis pertahanan mereka. Dengan demikian, jika situasinya tidak terkendali, akan sangat mudah bagi pasukan mereka untuk dihamburkan oleh pasukan mayat Iblis besar di belakang. Baik, King Suanzi mengangguk dengan ekspresi muram. Dia melambaikan tangannya sebelum dia memimpin banyak ahli kuat dari Daosek dan menyerbu ke depan. Kemudian, dia memblokir beberapa mayat Iblis yang lebih sulit untuk ditangani. Tetua pertama Zuli, kakak laki-laki Liu King, Huan-Huan, kalian semua harus mengawasi situasi saat ini. Jika mayat iblis yang kuat muncul, kalian harus campur tangan dan berurusan dengan mereka. Lindong menatap aura iblis yang berputar di seluruh negeri. Dia bisa merasakan bahwa ada mayat iblis yang lebih kuat di bawah, yang belum menunjukkan diri. Jelas. Gerbang Yuan dipersiapkan dengan baik untuk hari ini dan jika mereka ceroboh, kemungkinan banyak ahli yang kuat dari wilayah Suan Timur akan akhirnya dimakamkan di sini. Dimengerti, tetua pertama Zuli dan yang lainnya juga sangat sadar akan gawatnya situasi ini. Segera, mereka semua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tiga anjing tua dari gerbang Yuan sudah pergi. Mereka adalah yang paling merepotkan. Sebuah kilau yang menakutkan berkilauan di mata Little Marten saat dia berteriak dengan suara rendah. Lindung mengamati tempat itu dan menyadari bahwa tiga kepala besar Gerbang Yuan tanpa sadar telah menghilang. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Ketiga anjing tua itu memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Bang, sama seperti Lindung berencana untuk mencari tiga kepala besar Gerbang Yuan, aura iblis mengerikan tiba-tiba menyapu keluar dari bawah tanah. Setelah itu. Beberapa tokoh iblis perlahan berjalan keluar dari dalam aura iblis. Sialan! Aura iblis yang hebat seperti itu. Mungkinkah mayat-mayat iblis itu adalah Raja Imo ketika mereka masih hidup? Komandan iblis Naga Langit memandangi beberapa sosok iblis yang baru saja muncul dari aura iblis yang mengerikan itu. Sebelum dia berkata, aura iblis berangsur-angsur menghilang. Segera setelah itu, enam sosok iblis muncul. Namun, Berbeda dengan mayat iblis lainnya, tubuh mereka relatif terawat dengan baik. Sementara itu, ada aura iblis jahat melonjak di mata mereka dan orang bisa samar-samar merasakan tekanan samar dari mereka. Jelas, mereka kemungkinan besar adalah Raja Imo ketika mereka masih hidup. Enam tokoh iblis mengarahkan mata jahat mereka pada kelompok lindung setelah mereka muncul. Jelas. Mereka menyadari bahwa kelompok yang terakhir adalah individu terkuat di sekitar. Ayo serang, tetua Zuli berkata dengan suara berat. Meskipun Raja-Raja Imo itu menjadi jauh lebih lemah setelah kematian mereka, seorang ahli panggung samsara biasa masih tidak dapat berurusan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka adalah satu-satunya yang hadir yang dapat memblokir mayat iblis itu. Swash, namun, bahkan sebelum mereka bisa bergerak, Kenam sosok iblis itu sudah meraung ke langit. Kemudian, aura iblis bergejolak saat mereka berenam datang bergegas. Kalian semua harus berhati-hati. Lindong melirik Ying Huan Huan dan Ling Qingzu sebelum dia berkata dengan lembut. Kami akan menyerahkan tiga kepala besar gerbang Yuan kepada kalian bertiga. Temukan mereka dan habisi mereka. Lagi pula, kita hanya bisa mengakhiri pertarungan ini dengan menghabisi mereka. Ling Qingzu mengangguk. Meskipun suaranya tetap dingin dan tenang, dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, Hati-hati, aku akan datang dan membantu kamu jika kamu mengalami masalah. Petik 2, Ling Qingzu tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu saat sosoknya yang lembut bergegas maju. Kemudian, dia menjerit indah sebelum pedang tajam bersinar. Setelah itu, dia menghentikan salah satu tokoh iblis. Lindung tersenyum lembut ketika dia melihat sosok Ling Qingzu. Setelah itu, dia merasakan rasa dingin yang menjalar ke tangannya. Ini karena tangan halus seperti batu giok memegang tangannya. Memutar kepalanya, mata biru sedingin es Ying Huan Huan segera memasuki pandangannya. Ying Huan Huan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memegang tangan Lindung sebelum mencengkeramnya dengan lembut. Segera setelah itu, dia melepaskan tangannya dan bergegas ke depan. Segera. Aura dingin mengerikan melonjak dan bahkan aura iblis jahat pun membeku. Setelah dia pergi, hanya Marten kecil dan api kecil yang tersisa di sisi Lindong. Mereka saling memandang sebelum mereka semua melihat kilauan yang sangat intens di mata masing-masing. Selanjutnya, mari kita tiga bersaudara melawan tiga anjing tua itu. Lindong tertawa, tiga tahun lalu. Ketiga anjing tua itu mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kakek Marten belum pulih dari cedera. Kali ini, kakek Martin akan menagih kembali hutang itu. Aura mengerikan memenuhi wajah tampan Little Martin. Dia selalu sangat malu dengan apa yang terjadi tiga tahun lalu. Saat itu, dia adalah yang terkuat dari mereka bertiga. Dengan kepribadiannya, dia secara alami merasa bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Lindong dan Little Flame. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Lindong yang kekuatannya jauh lebih rendah daripada saat itu, adalah orang yang akhirnya melindungi mereka. Flam kecil menyeringai, senyumnya persis sama dengan tiga tahun lalu. Namun, ada keganasan mengerikan yang melonjak dalam senyumnya saat ini. Tiga bersaudara itu menginjak ruang kosong. Sementara itu, aura menakutkan yang merasuki tempat itu begitu kuat sehingga bahkan aura iblis tidak berani mendekati mereka. Gemuruh. Tanah di bawah juga mulai bergetar hebat. Setelah itu, Trio lindung melihat bahwa di tengah-tengah aura iblis kental di bawah ini, sosok iblis besar 10.000 kaki perlahan-lahan memanjat keluar dari bagian terdalam lubang. Aura iblis mengamuk di langit. Sosok iblis Humongous, yang dibungkus oleh aura iblis, perlahan muncul. Itu tampak seperti monster raksasa dan warnanya benar-benar hitam. Sementara itu, ia memiliki empat lengan iblis besar dan tidak memiliki mata. Sebagai gantinya, hanya ada mulut besar yang ganas yang dikemas dengan gigi hitam tajam di wajahnya. Sementara itu, aura iblis juga diludahkan dari mulutnya yang besar seperti air banjir. Apa itu? Trio Lindung memandang monster ini, sebelum murid mereka mengeras dalam prosesnya. Lindong, hati-hati, itu adalah Raja Iblis-Iblis kosmik dan itu adalah tipe Imo terkuat. Saat itu, pengganti Kaisar Yimo adalah Raja Iblis-Iblis Kosmik. Selain itu, kekuatan Raja Iblis-Iblis itu setara dengan Raja Sejati yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Suara serius yang terdengar, setara dengan seseorang yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Murid Lindong menyusut, sementara hatinya dipenuhi dengan kejutan. Meskipun Raja Iblis-Iblis Kosmik ini hanya mayat, itu sedang dikendalikan oleh tiga kepala besar Gerbang Yuan. Karena itu, kemungkinan bahkan ahli tahap reinkarnasi biasa tidak akan cocok untuk itu." Petik 2, dengan ekspresi serius di matanya, Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berharap tiga kepala besar Gerbang Yuan memiliki kartu as yang begitu kuat tersembunyi di lengan baju mereka. Hehe, he, sementara hati Lindong bergidik, dia melihat aura iblis perlahan menggeliat di wajah besar Raja Iblis-Iblis kosmik itu. Segera setelah itu, wajah tiga individu muncul. Kemudian, mereka menatap trio Lindong di langit. Sebelum mereka menggunakan suara mereka yang berubah untuk tertawa terbahak-bahak. Lindong, seperti yang aku katakan. Bahkan setelah tiga tahun, kalian bertiga masih menjadi semut di mataku. Petik dua. Sekarang. Apakah kamu masih memiliki keberanian untuk menyerang? Mata Lindong sedingin es ketika dia menatap Raja Iblis-Iblis kosmik. Setelah itu, sebuah lengkungan diangkat di sudut bibirnya. Sementara itu, panas membakar perlahan-lahan melonjak dalam mata hitamnya yang gelap. Memang sangat kuat, namun, ini membuat mengalahkan mereka bahkan lebih berharga. Kan, petik dua saat dia berbicara, Lindong menoleh dan menatap Little Marten dan Little Flame. Sementara itu, sepertinya mereka berdua secara bertahap menjadi gila. Apakah kalian siap untuk bertarung habis-habisan? Dua marten kecil membuka bibir mereka menjadi senyuman. Dengan ekspresi menakutkan di mata mereka, mereka dengan angguk-mengangguk. Lagi pula, mereka telah menunggu hari ini selama tiga tahun. Dalam hal itu, Lindong perlahan mengepalkan tangannya, sebelum aura tajam melonjak ke langit. Ayo berjuang, bersambung.